Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.797,88 sampai 1.791,17 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.816,49. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1791.17 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1780.30 sekian analisa forex untuk tanggal 15 September tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983